apa di subscribe apa subscribe Sub, like comment like comment like like comment dan subscribe guys yo guys guys Dengar orang kini nyanyi lagu hai lagu zaman kini Dengar orang kini nyanyi lagu hai lagu zaman kini Lah jarang-jarang nenggeen lagu Jarang mendengar lagu cemih, hai dengar lagu cemih. Macam garam lupa air laut, hai lupa air laut. jadi sekarang kita berada di desa Airnyato, tepatnya di kecamatan Simpang Pritip. Di daerah sini mayoritas masyarakatnya adalah pembuat teri dan buat para laki-lakinya bapak-bapaknya itu kebanyakan para nelayan dan ini lagi proses pemilihan kakak gimana kakak dengan ekspektasinya kakak di sini kakak puas kita sekarang ada di uh, desa air airnyato Uh, Pantai Air ini pantainya bergelar Pantai Seribu Bagan uh, memang ada banyak bagan di lautan sana, dan kita juga lihat di sini ada beberapa pengrajin pengusaha, apa itu namanya, produksi dari uh, ikan teri asin yang diekspor ke luar kota, luar daerah. Katanya tadi eh, yang terjauh masih ke Jakarta dan kemungkinan ikan teri yang ikan teri asin yang ada di sini itu sudah eh, ke Sumatera juga, selain ke Jakarta, kemudian perandainya bisa di Pulau Jawa dan tempat-tempat lain. Dan ini kita lihat hari ini cuaca cerah, Desa Air memang benar-benar perlu kita bangkitkan lagi promosinya karena ini merupakan salah satu potensi laut yang luar biasa. Terutama dihasil dari potensi ikan asin, ikan teri asin, cumi asin, ya begitulah. <todohan> Tadi kita keliling-keliling ada beberapa rumah produksi yang memproduksi ini, tapi karena kita sudah agak kesiangan, jadi proses awal pengolahan ikan teri asinnya kita sempat kelewatan sedikit. Betul, uh, betul Karena kita memang dari Panggapan dari Sungai Liat, jadi uh, kita terlebarkan. Nanti kemudian kita akan atur lagi tempat kesini, uh, kunjungan ke sini. Kita akan lihat proses-prosesnya dari awal sampai dari akhir. Iya betul sekali kakak. Ya. Kita kesiangan ya. Kesiangan. Iya. <laughs> tuh kalau dibilang Pantai Seribu Bagan, kita zoom ya Seperti tuh, bisa diperhatikan itu bagan-baganku. bagan, -bagan Dan di sini banyak kayu juga yang itu merupakan salah satu bahan untuk pembuatan bagan yang nanti akan ditancap tuh, di Losono nah itu, nah kita di sini nggak sendirian, kita ada navigator, halo halo juga, apa kabar? Hmm, navigator kita setia ya. selalu hmm. menemani kita, uh, jelajah, tanya -tanya. kali ini jelajah ke airnya, toh ya? spesial ke airnya toh walaupun kita enggak banyak-banyak seperti kawan-kawan yang lain atau mungkin mereka juga ada kesibukan di hari libur ini tak apalah jadi kita hari ini memang uh, luangkan waktu untuk uh, apa berkunjung ke desa salah satu pelosok wilayah kabupaten bangkas bangka barat tepatnya kita sekarang berada di desa airnya toh wilayah kecamatan simpang tritip nah di sini kita coba ya berburu lah gitu sekaligus uh, mencoba dokum, uh, dokumentasikan uh, apa namanya nih? Uh, aktivitas nelayan desa desa airnya tuh khususnya dalam mengelola uh, uh, apa kekayaan alam yang berupa uh, produknya berupa ikan asin teri atau ikan ikan asin apapun uh, dan turunan lainnya yang ada di lautan uh, pesisir pantai perairan teluk Kampah. Sebagaimana yang kita lihat uh, di tengah laut sana itu uh, sangat banyak bagan uh, uh, sebagai tangkapan ikan teri tadi itu uh, yang mana kalau di di, di peta itu eh, apa uh, informasi di peta Google Map itu namanya pantai seribu bagan namanya itu. Cuman saya nggak tahu apakah sampai seribu beran atau atau nggak sampai <laughs> atau mungkin lebih gitu ya? Bisa jadi lebih, bisa hmm. jadi. Yang rubuh-rubuhnya, yang rusak-rusak belum dihitung <laughs> Belum dihitung <belum, laughs> juga tuh. Nah, ya, ginilah. Uh, tapi sayang nggak kayak kita hari ini nggak bisa melihat uh, liputan. Uh, apa iya, namanya? Sangat disayangkan memang uh, untuk peliputan. Eh, apa? Untuk uh, proses apa nih, proses uh, pembu pembuatan ikan teri asin ini sendiri mm -hmm. uh, dimulai, da uh, dimulai dari apa? Nelayan. Pulang dari Bagan membawa ikan segar dan itu dimasukkan ke dalam tungku mungkin dilakukan perebusan dengan air garam sekian menit lantas dijemur, nah sayangnya kita nggak nggak lihat proses itu karena proses itu uh, setiap harinya di, apa, di dikerjakan pada saat pagi hari gitu. Nah jadi kalau kita udah siang atau sore ini ya paling beginilah kita tinggal uh, lihat yang jemuran atau mungkin bareng-bareng apa uh... beli oleh-oleh. <laughs> ya, udah, udah, untuk udah, udah, -ole, bisa udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, apa <laughs> jarak dari pangkal pinang atau singgul tadi ke Senanya, sini kita 120 kurang, kilo lebih, lebih. kurang lebih ya. <laughs> <laughs> boleh boleh, boleh, boleh. Halo Spradi. Itu bagannya. Tuh kita zoom ya. Kita coba zoom. Nah, itu bagan buat Anda yang mungkin belum tahu itu apa bagan. Nah, bagan itu seperti itulah bentuknya dan biasa para nelayan mereka akan menangkap ikan berada di bagan itu mereka bisa berteduh juga di situ. Nah, salah satu bahan yang digunakan untuk pembuatan bagan. Ini adalah kayu nibung. Panjangnya bisa puluhan meter. Eh, belasan meter ya. Maaf, belasan meter. Ini kurang lebih ada sekitar 12 meter. Panjangnya bisa lebih. Bisa lebih juga. Kayu ini uh, cukup langka. Diadanya di hutan-hutan Belantara. Dan kayu ini sangat awet apabila digunakan untuk pembuatan bagan bisa bertahan lama cukup lama masih banyak lagi uh, bongkahan-bongkahan kayu yang berada di kawasan pantai sri bagan ini kayu itu digunakan untuk pondasi uh, ataupun pembuatan bagan yang nanti akan dipasang di pantai-pantai uh, di air sana ya nah seperti kita lihat tuh ada anak-anak lagi beraktivitas lagi bermain di pantai Seribu Bagan desainnya tuh nama desanya desanya tuh la, la, la, la, la. Tadi, proses uh, tungku untuk perebusan pembuatan di country. Uh, dia menggunakan drum yang dipotong. Ibu, profesi sebagai pengrajin atau apa? Sebagai Pengrebus. perebus ya? Hmm, perebusan. Ikan udah dari, berapa lamamu? Bu? Udah dari mulai 2008. 2008. Oke. Okay. Proses pembuatan ikan terinya di sini itu prosesnya gimana, Bu? Prosesnya? Hmm. Kita perbus di tempat perebusan, hmm. ditaruh garam, sama air juga. Memang air. Nah proses perbusana berapa lama? 5 menit. 5 menit. Mm -hmm. Setelah itu baru dijemur. Baru dijemur. Nah kalau proses penjemuran? Kalau cuacanya agak terang, bisa jam 11 jam 12 udah kering. Kalau yang halus-halus kayak gini, kalau yang besar itu mau satu hari. Satu hari. Mm -hmm. Nah kalau untuk jenis ikan terinya tuh berapa macam di sini bu? Di sini ada teri tenggara, ada teri nasi. Ada tripepe yang kayak gitu yang besar. Ada laba. 4 Empat macam. Empat macam. Mm -hmm. Jadi rata-rata di sini eh, yang pondok-pondok yang di sini rata-rata. Rata-rata pengerbusan. Nah bu, Semuanya. kalau untuk proses apa namanya e, pemasaran? Pemasaran. Ini kalau kami pemasarannya sama tengkolak pak. Tengkola. Hmm. Ada tukang tampungnya iya. tuh, diantar sama tukang tampungnya per kilo berapa yang tenggara berapa satu oh. kilo yang terinasi tadi teri berapa Setahu ibu dari tengkola itu sendiri uh, ikan tri dari air nyato ini penjualan paling terjauh daerah mana bu sampai jakarta palembang yang saya pantau kalau ke luar Lainnya Tidak. saya enggak tahu, kurang tahu Kurang tahu ya hmm. Bu ya Mudah-mudahan bisa sampai ke luar negeri Bu hmm, Allah <laughs> Bisa memakmurkan masyarakat hmm. dan yeah. petani di sini Bu ya yeah. Terima kasih Bu ya bersyukur kita yang kuasa jemuran uh, ikan teri, tapi kalau di sini mereka menyebutnya adalah sakan bilis karena mungkin ikan terinya itu ikan bilis yang dijemur menggunakan ini jadi menjadi ikan sakan bilis. <laughs>